ya baru dah apa nonton sekarang lah ya kan berarti pintar nyanyi atau Ayana bisa ntar lamun nyanyi Sa -sa. Sa -sa. bisa Sa -sa. Tete bisa bisa bisa nanya nyan balonku balonku sok balonku lah aku ada lima lupa-lupa warnanya hijau bus balon hijau Cuk. hatiku sangat kacau balonku tinggal empat ku pegang erat-erat gede erat. nyanyi naon cicak-cicak cicak-cicak di dinding cincok. cicak cicak di dinding diam diam melayang gede anu Hei, soalanan lebih gede enggak tuh, lain satu enak. Ya, saya Ya, sok, ayo kan kisah karolahnya. Nah, ayo bapak reknanya. Bahasa Inggris ya mah, ya, ya, naon bahasa Inggris nak kekaser, coba teteh, -teteh lah, naon. Naunya. ya alcohol itu? Ah, Halo. tambah itu sekolah. Benen tuh bisa tak? Bisa. Naon bahasa Inggris nak kekaser? Bahasa Inggris nak kekaser -ke -ke. welcome. Nah welcome. Niapan abi sekolah cak dikekaser. Huh? Huh? dasar dodol <laughs>